Wendes siap buat kelas universite. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Swastiastu. Uh, nama budaya. Baiklah kita akan berbincang-bincang uh, kembali tentang. Bagaimana komunikasi sosial budaya ini dipelajari dalam perspektif apa? Mungkin kita pulang kembali apa yang sudah kita pelajari yang terdahulu yang kita. Jadi komunikasi sosial budaya itu adalah mempelajari tentang bagaimana cara kita untuk menunjukkan identitas kita. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menilai tindakan dan ucapan orang lain. Nah, di dalam dua pengertian ini maka yang dimaksud identitas itu ya termasuk perjuangannya di dalam memasuki kelas tertentu. Jadi apakah ingin dicapai melalui power atau ditujukan untuk kebersamaan atau hidup rukun secara kolektif? Persoalan-persoalan ini sangat ya, sangat krusial ya di dalam pergaulan sosial. Karena apa? Karena setiap masyarakat atau setiap komunitas itu mempunyai nilai dan norma sendiri-sendiri kita ada etnis ke Bali ya, kemudian etnis Jawa etnis Sunda yang masing-masing setiap etnis itu mempunyai nilai dan norma sendiri nah karena ada perbedaan nilai dan norma itulah maka Komunikasi sosial budaya itu tidak terlalu mudah, ya mudah-mudah gampang lah. Kita sudah mempunyai bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia itu sudah cukup baik ya di dalam upaya untuk meminimalisir adanya salah paham, adanya kecurigaan sampai pada konflik-konflik. Itulah sebabnya kita harus mempelajari tata cara kita ya, di dalam pergaulan sosial yang didasari atas perbedaan-perbedaan nilai dan norma itu. Apakah nilai? Ya? Nilai itu adalah standar baik dan buruk. Dan itu sangat relatif. ya Di setiap daerah mempunyai standar baik dan buruk. Itu berdasarkan Pelajaran dari generasi ke generasi. Ya. Tahun eh, 60-an saya masih melihat anak-anak di Indonesia itu tidak pakai baju. Saya ke Bali tinggal tiga bulan di Bali tahun 80-an. Masih banyak orang-orang yang eh, tidak memakai baju. Ya. Jadi kelihatan payudaranya kalau laki-laki biasanya sudah tertutup ya. Ya itu hanya salah satu contoh saja. Masih banyak hal lain yang kemudian ada tabu-tabu di situ, di dalam nilai itu. Kalau di Jawa itu ada sopan santunnya. Persoalan komunikasi sosial budaya menjadi rentan apabila partisipan di dalam komunikasi itu berbeda soal nilai itu tadi. Berbeda kebiasaannya. Nah, kalau norma itu lebih kepada nah, tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan nah itu kan sering apa di sini boleh di situ tidak boleh ya misalkan soal makanan ya perbedaan agama ya orang Islam pada umumnya tidak makan babi tapi orang Hindu makan babi, orang Islam makan sapi daging sapi orang Hindu tidak makan daging jadi apabila ini di apa diperuncing ya tidak bisa hidup bersama antar kelompok itu. Pada sekarang ini yang menjadi hangat dibincangkan itu adalah bagaimana kehidupan yang multikultur itu dapat hidup rukun. Di dalam buku saya komunikasi multikultural itu ada tiga cara setidaknya yang bisa dilakukan agar supaya perbedaan eh, nilai standar baik dan buruk terhadap apa yang boleh dan tidak boleh itu dapat dilakukan secara bersama-sama meskipun berbeda etnis berbeda agama karena perbedaan agama dan perbedaan etnis ya perbedaan ras itu memang secara apa alamiah itu sudah berbeda sehingga di dalam proses komunikasi agar supaya terjadi Uh, kerukunan dan kebersamaan itu yang pertama adalah uh, ya saling menghormati dan uh, saling berempati itu apa yang saya sebut di situ adalah uh, familiarity jadi ada rasa bersaudara saya dengan tari mungkin berbeda agama berbeda etnis itu tapi kan tidak menutup kemungkinan saya dan tari berteman ya kalau saya Hari Jumat, ya hari merelakan saya sholat Jumat dulu atau kalau hari tertentu tari akan ritual, ya saya tidak bisa mengikutinya. Jadi di situ ada rasa persaudaraan itu yang sekarang ini munculnya friksi politik menghilangkan rasa bersaudara itu. Kemudian yang kedua adalah soal similarity, ya sudah. Kalau kita suka-suka makan, saya dengan Tari suka makan ya ya kita enggak usah makan yang sapi atau babi. Ya. ya makan yang suka bakso atau nasi goreng gitu. Jadi ada yang similarity saja yang kita bersama. Yang tidak sama jangan kemudian dipertentangkan dan menjadi bahan olok-olok atau sebagai modalitas untuk saling mengejek itu itu prinsip dasar teorinya. Kemudian yang ketiga, ya proximity. Kalau ada perbedaan yang tidak substansial, yang tidak mendasar, ya tentunya itu yang harus dijalankan bersama. Ada kedekatan, katakanlah soal ritual. Orang Jawa suka bersemadi, orang menggunakan Bunga, ya bunga staman bunga itu. Orang Bali juga sering ritual menggunakan itu. Jadi itu yang dekat-dekat gitu itu bisa dikerjakan bersama. Sedekah laut misalnya, atau bersih desa, atau uh, memberi salam kepada alam itu. Uh, banyak ya, meskipun juga di dalam hal itu. Uh, tidak semua etnis menjalankan daya yang sama, karena... Setiap orang mempunyai latar belakang pendidikan kultural itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita mesti memegang dua hal ini. Bahwa norma dan nilai itu bisa menjadi penyebab kesalahpahaman, konfliknya dan juga prejudice atau Prasangka-prasangka yang, yang buruk. Dan itu kalau berkomunikasi atau ya dalam hidup dalam komunitas akan sulit. Apabila kita tetap mempertahankan ego kultur kita. Jadi harus dilepaskan. Kita harus mampu apa, melihat suatu masyarakat itu hidup bersama dalam perbedaan. Ya memang berat kalau tidak homogen ya masyarakat yang multikultur itu selalu kembali kepada nilai dan norma yang masing-masing itu dibesarkan masing-masing diterima dari generasi ke generasi yang diwariskan oleh nenek moyang itu ya tidak mudah untuk dapat dihilangkan. Tetapi itu bukan berarti tidak bisa hilang ya. Ya waktulah yang akan melunturkan. Atau mengadaptasikan, beradaptasi dengan lingkungan. Saya dari Jawa pergi ke kota metropolitan di Paris. Ya, di sana norma dan nilainya sangat berbeda. Kalau tahun baru kita tidak kenal pun disahkan misalnya untuk saling berciuman. Atau memberi salam tapi dengan bibir. Ya itu dianggap baik saja di sana tapi di kita kan tidak bisa itu dilakukannya ya pertama agak risih juga ya karena orang tidak dikenal dan siapapun juga kadang-kadang ketemu LGBT ya laki-laki ya kita dicium laki-laki dan itu rela saja sangat apa namanya eh biasa gitu ya dan itu memang acara di tahun baru itu kalau memang tidak suka dicium orang lain atau kita tidak mau mencari sasaran orang lain ya sudah tinggal di rumah saja itu yang yang yang paling baik begitu tetapi apabila kita ingin apa berbaur dengan mereka ya tentu ada pembatasan pembatasan toh berciumannya juga tidak seperti dua pasang kekasih dan kalau sudah sering diciumi kan juga kena bau mulut kan juga tidak enak juga. <laughs> harus uh, selalu membawa minyak wangi ya supaya uh, baunya tidak kemana-mana. Itu kita ya bagaimana uh, harus melakukan satu apa, uh, adaptasi ya di situ melalui proses adaptasi. Makan saja lah. Saya baru saja dari India ya tahun yang lalu. Ya di sana agak ketat makan soto itu kalau lebih dari jam 8 ya tidak ada. Padahal saya yang saya sukai hanya soto. Sotonya juga berbeda dengan kita di sana sotonya kental. nah Di sini sotonya apa banyak air gitu yang encer ya. Ya itu saja sudah berbeda makanannya saja kita kalau tidak beradaptasi tidak ya bisa. Ya saya membutuhkan waktu tiga hari lah untuk makan memindahkan nasi menjadi roti geblek gitu ya roti yang yang dibukul-bukul sampai rata. Kemudian cara makannya juga berbeda. Kebanyakan makannya adalah susu ya karena itu paling gizi yang paling baik menurut mereka. Ya, setidaknya ada rasa manis, ada rasa asin, ada rasa kejut. Kita kan enggak yang penting rasanya pedas saja di Jawa itu. Wah, susah pedasnya sana, bukan pedas lombok ya, pedas merica sama kapulaga ya. Saya butuh waktu tiga hari ya untuk bisa menyelesaikan makanan-makanan yang ada di sana. Ya, daging tidak ada, daging ayam itu juga jarang ya. Yang ada adalah tidak tahu itu apa karena semuanya makanannya seperti bubur menghadapi pola yang makan yang berbeda itu juga kita ya, menghadapi kesulitan harus beradaptasi makanya di dalam konsep komunikasi sosial-budaya titik yang perlu dipelajari selain norma dan nilai adalah barrier of communication ada apa barrier ada tembok-tembok yang menghambatnya proses komunikasi itu. Antara lain, di dalam buku bukunya Samobar and Porter, itu norma dan nilai. Yang kedua adalah belief, ya, kepercayaan. Tadi sudah saya bilang, agama, ya, kepercayaan itu juga bisa menjadi barrier kalau kita tidak berhati-hati untuk saling menghormati satu dengan yang yang lain gambatan ya, atau proses di dalam komunikasi itu selain juga norma nilai ya dan juga uh, kultur tapi ada juga yang disebut stereotip, stereotip ya. stereotipe ini merupakan penilaian kita terhadap budaya lain yang mungkin tidak tidak benar kalau orang Jawa mengatakan salah kaprah lah sudah salah tapi kaprah salahnya itu ya karena menilai dari perspektif sendiri tidak objektif dan biasanya stereotipe itu sesuatu yang negatif maka di dalam penelitian-penelitian kajian budaya itu seorang peneliti harus mengumpulkan stereotipe-stereotipe yang dapat mengakibatkan konfliknya karena stereotipe itu kadang-kadang sebagai bahan ejekan kalau di Jawa itu ada eh, Solo Umo, Jogjo-Glembuk Semarang jadi setiap daerah itu menilai kalau orang Jogja itu menilai orang Solo itu suka Umo ya Umo itu apa pamer ya atau menunjukkan sesuatu ya pamer itulah umum itu pamer cuma kan hanya untuk gaya-gayanan saja suka memamerkan sesuatu yang sebetulnya uh, tidak sesuai pada kenyataannya itu orang umum orang Solo itu suka umum itu itu anggapan orang Jogja tapi kan tidak semua orang Solo umum ya saya sendiri sekarang menjadi orang Solo, tapi juga tidak seperti itu. Tapi karena itu namanya stereotipe, ya menilai kebudayaan lain itu dari perspektif sendiri, suka-suka gitu ya, makanya disebut salah kaprah. Saya tidak boleh menikah dengan orang Sunda karena ibu saya sudah mengatakan stereotipnya begitu. Oh, apa di Sunda itu bukan karena cinta. Tetapi karena harta. Nah, sehingga uh, mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan juga. Ya. Kan tidak semua begitu. Tetapi karena itu sudah menjadi stereotipe. Itu juga kalau toh ketemu misalnya dengan gadis Sunda dan sebagainya. Ya tertanam di dalam hati dan pikiran kita sendiri. Orang Bali juga punya Stereotipe mungkin orang Jawa yang suka mencuri atau maling ya. Nah, karena kalau ter, pencuri ditangkap itu yang maling pasti orang Jawa. Tapi kan tidak semua orang Jawa begitu. Tapi karena itu stereotipe sehingga mungkin tari susah itu oh, mau mencari suami orang Jawa. Nah, nanti Tergolong pencuri suami saya. Tapi itu namanya stereotipe, ya. Tidak seluruhnya begitu. Orang Prancis juga sama. Dulu ada teman saya dari Semarang itu masuk bank you know, karena wajahnya uh, kurang lebih sama dengan yang pernah mencuri di bank itu. Jadi yang mencuri itu sebetulnya orang dari Amerika Latin, tapi uh, temanku dari undip itu wajahnya persis sehingga. Uh, apa diteriaki maling. Dibang itu pada atau dia diperlakukan seperti pencuri. Itu karena stereotipe ya sudah menempel. Dan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Termasuk juga stereotipe di dalam etnis sendiri ya. Orang-orang Bali misalnya ya punya stereotipe dengan uh, mungkin tetangga kampung. Ya kalau orang Jawa itu diwariskan, misalnya jangan pernah menikah dengan orang yang rambutnya keriting. Itu tari keriting, tidak itu rambutnya itu. Termasuk bergelombang, Prof? <laughs> kalau bergelombang enggak apa-apa. Ada jadi ada jenis yang lurus, yang dua bergelombang, yang ketika keriting, tidak nah, keriting ini menurut orang Jawa enggak hanya rambutnya yang keriting, tapi hatinya juga keriting gitu. Jadi, saya kalau ketemu orang keriting itu, sudah pasti ndak perlu mendekat. Ini karena sudah diwariskan stereotipe itu oleh orang tua. Ya, dari generasi ke generasi sudah begitu, sehingga ya mencari kalau berlurus itu adalah artinya juga tegak lurus, ya konsisten, tegas. Nah, kalau bergelombang. Itu orangnya luas, ya seperti air. Ya bisa begitu, bisa. Tinggal pilih saja nanti kalau milih pasangan kan begitu. Yang diwariskan oleh nenek moyang kita itu. Kalau bergelombang itu orangnya pemarah tapi cepat reda. Kalau dia apa menyukai sesuatu tidak suka-suka banget gitu ya. Biasa-biasa saja, moderate gitu. Jadi saya nanti kalau ketemu tari, saya itu sudah punya... Perut atau stereotipe. Oh rambutnya ini pasti orangnya lemah lembut ya baik eh, begitu. Jadi cara menreatment kita, cara berkomunikasi kita secara sosial itu dipengaruhi juga oleh yang namanya stereotipe itu. Di dalam apa komunikasi yang lebih tinggi nanti kita juga mempunyai apa eh, pola pola ya apa yang disebut dengan high context dan low context. Kalau orang seperti Maya itu bahasanya low context saja, gitu. itu sudah dicitrakan oleh rambutnya Maya itu, <laughs> ya Maya ya, ya enak terus terang saja. Tapi dengan Tari enggak Tari harus menggunakan high context karena bergelombang rambutnya itu. Jadi itu ya pengaruh uh, stereotipe, pengaruh budaya seseorang dengan budaya orang lain. Yang kedua adalah etnosentrisme. Di etnosentrisme ini juga begitu bahwa kebudayaanku yang paling baik, kebudayaan orang lain itu di bawahnya atau kurang. Nah, yang dimaksud kebudayaan itu ya norma dan nilai itu, ya. termasuk di dalam mengenai menilai, menilai kepribadian menilai karakter itu etnosentrisme itu selalu apa menjadi apa kunci ya karena itu diwariskan dari generasi ke generasi jadi setiap ras itu ya misalnya kita melihat uh, ras timur tengah ya orang arab ya kita punya etnosentrisme yang mana di dalam kebiasaan makan ya kita menggunakan sendok ya piring ya dulu pun sama-sama kita menggunakan tangan dan orang yang tidak menggunakan sendok maupun baguette atau pastik gitu ya. Nah, itu dianggap rendah budayanya. Ya, saya pernah begitu ya waktu di Perancis. Saya makan ya karena itu nasi sama ayam ya. Nasinya ya di pulau terus ayamnya ya di gerakoti gitu. Itu dianggap orang primitif. Lah. Padahal itu makanan makan yang paling ya, Saya enggak peduli lah. Ada yang bertanya itu orang dari Afrika itu karena dididik oleh kolonial Eropa untuk makan secara beradabnya. jadi makan ayam itu ya tidak boleh diberakoti ya harus dikupas melalui garpu dan pisau. Nah kita ada kebiasaan begitu, harus <laughs> diberakoti, wahai dimakan. Maka penilaiannya Orang asing ya terhadap kita, ras kita. Oh yolah, ya layak wong Indonesia, wong pakai koteka. Ya pertanyaan itu jadi aneh-aneh dari cara makan saya misalnya. Di, saya ditanya, Anda di sini pakaian Apakah di Indonesia itu orang sudah berpakaian seperti kita semua? Itu bahkan ini banget itu. Tidak hanya begitu saja dari cara etnosentrisme itu, dari melihat kita cara makan saja sudah persoalnya malah bertanya apakah ada gedung bertingkat, apakah punya AC, dan lain-lain. Dikira kita itu masyarakat tradisional yang masih hidup seperti saudara-saudara kita yang ada di Papua dan di tempat-tempat terpencil. ya Itu normal. Seperti kita melihat orang Afrika itu kan dikira di situ hanya ada pasir, tidak ada sungai, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Saya juga dulu begitu, tapi begitu saya kenal dengan teman-teman dari Afrika, kebetulan satu rumah begitu, satu dormitori ya. Nah dia, saya tanya juga, coba lihat aku lihat foto-fotomu di sana, ternyata ya sama dengan kita ya banyak. Kotanya ya ada sungai, ada tumbuh-tumbuhan. Memang ada wilayah-wilayah yang hanya ditumbuhi oleh pasir dan Ditumbui oleh tanaman. Jadi itu mempengaruhi juga ya di dalam kita proses berkomunikasi itu. Makanya pewarisan nilai-nilai dan norma itu yang menjadi etnosentrisme itu akan hilang apabila kita ya mau beradaptasi. Tapi ada juga yang tidak mau beradaptasi justru menolak bahkan mengusir ya. Mungkin mengusirnya bukan karena alasan kemanusiaan, tapi mungkin alasan politik sehingga ada eksodus besar-besaran uh, et, etnis Rohingya dari Burma misalnya. siap buat kelas university. Bukan karena mungkin latar belakang agama, tetapi biasanya. Hal itu dipengaruhi oleh latar belakang politik. Tetapi etnosentrisme dan stereotipe itu berada di belakang semua itu. Mungkin tidak menentukannya, tapi berada di belakang itu. Maka dari itu keputusan-keputusan sosial. Apakah itu pernikahan, apakah itu membentuk kelompok kolektif masyarakat. Itu ya dasar itu menjadi penting ya dia berada di belakang seluruh ini seluruh perangkat perangkat sosial yang sebetulnya modern karena apa karena itu sudah ada tertanam di dalam pikiran dan hati kita masing-masing nah kalau kita membaca karya Marx Karl Marx ya bahwa masyarakat itu terdiri atas kelas sosial ya barangkali Karl Marx melihat juga Perkembangan di India bahwa masyarakat itu secara alamiah sudah dikelompokkan, ada kaum Brahmana yang sehari-hari mengurusi hubungan manusia dengan Tuhan sehingga mereka tidak membutuhkan duniawi, kekayaan dan lain-lain. Yang kedua adalah golongan aristokrat yang pekerjaannya ya mengurus negara atau mengurus komunitas yang kehidupannya didukung oleh pajak dari rakyat. Yang ketiga adalah golongan kesatria, termasuk di dalamnya juga artisana, ya artisanat itu pengrajin dan golongan petani pemilik tanah. Atau kemudian ada juga golongan sudra. Dan golongan-golongan lain yang tidak punya pekerjaan, hidupnya susah. Nah, penggolongan ini oleh Karl Marx bagi menjadi uh, dua yang saling kontradiktornya, satu golongan borjuis, satu golongan proletariat, ya, kaum buruh. Jadi konteksnya satu konteks uh, kultur, agama, Karl lebih kepada konteks rasional, konteks ekonomi. Nah, berdasarkan struktur sosial semacam ini maka berbicara antar kelas itu juga eh, pada waktu masih ketat ya tentang kasta itu ya. Mungkin sulit ya. orang yang dari golongan brahmana juga akan sulit berkomunikasi dengan golongan sudra ya. Berkomunikasi itu artinya tidak hanya omong-omongan ya, tapi Melakukan hubungan yang bersifat uh, sosial, kemudian hubungan-hubungan yang bersifat legal, formal, ekonomi juga uh, akan mengalami hambatan, sudah barang tentu, karena itu antar kelas. Karena mengapa kelas itu, menurut Bapak uh, Kasta Hindu, ya? Dia punya norma ada nilai sendiri-sendiri, makanya ya kalau perkawinan juga tidak dibenarkan juga lintas itu, tetapi dengan adanya modernitas dan pengecualian ya kemudian itu dapat dilakukan meskipun itu tidak masif, itu hanya kasus-kasus tertentu saja, karena itu akan dibawa sampai nanti ya membawa kasta itu yang terus-menerus, sebagaimana yang terjadi di Eropa juga. Namanya itu kan juga menyangkut di situ kalau di, apa, di Bali itu ada, ada Gusti, ada Ida Ayu, ya. Ya, anda, anda tahu, saya yang tahu tari itu ya. Tapi di Eropa itu juga begitu namanya ada de ya, the social, the sumber luar itu adalah keturunan-keturunan aristokrasi. Nah kalau di Jawa itu ya ada nama nama-nama yang yang apa sebutan ya mesti gusti ya itu anaknya ratu kalau gusti. Kemudian ada nama apa gelar raton ya seperti saya KRT ya, Anjeng Ratin Tumenggung, itu itu nah, ada kelas-kelas tertentu di sini bahwa yang bersangkutan adalah tergolong apa golongan uh, aristokrasi. Ya dalam hal ini pengelompokan kelas sosial itu menimbulkan apa yang disebut dengan ini superiorite dan inferiorite. Jadi orang yang kelasnya tinggi itu ya merasa super dan yang inferiorite itu merasa rendah rendah diri. ya Maka dari itu di dalam proses komunikasi yang sudah saya sebutkan antara orang Mesir dengan orang Eropa karena superioritas bangsa Mesir ya, menganggap inferior bangsa Eropa dan perilakunya ini dapat mempengaruhi orang lain terhadap kelompok yang inferioritas apa itu ya kan superioritas itu bisa menumbuhkan menumbuhkan kesombongan ya menumbuhkan kesenangan wenangan ya, mendominasi di dalam uh, banyak hal ya, dalam pembicaraan maupun dalam tindakan ya kemudian pengaruh yang tampak itu yang inferior itu ya tidak merasa nyaman dan kemudian juga merasa tidak dihargai karena prinsip modernitas sekarang ini kan kesederajatan dan persamaan hak ya, jadi tidak boleh orang merasa lebih tinggi dari yang lain. Nah, yang saya ceritakan ini adalah suatu proses komunikasi yang dihambat atau yang dipengaruhi oleh norma dan nilai yang di dalam bahasa yang lebih simpel itu adalah sosial budaya. Nah, kesimpulannya adalah komunikasi sosial budaya merupakan komunikasi yang berbasis norma dan nilai stereotip, etnosentrisme, superiorite dan didasari oleh kelas sosial. Nah itu yang apa namanya membutuhkan studi, membutuhkan solusi apabila terjadi kecurigaan yang terus menerus, yang berkepanjangan, kesalahpahaman yang menimbulkan yang mampu atau potensial menimbulkan konflik. Nah setiap masyarakat ada cara untuk mengendalikan hal itu, yaitu yang akan kita bicarakan lebih lanjut. Saya kira pilih kita sampai di sini mungkin ada yang bertanya. Maya dipimpin Maya, siapa yang akan bertanya? teman-teman mungkin ada yang mau bertanya dari apa yang tadi uh, sudah dijelaskan sama Prof Andrik Tari biasanya yang banyak itu ya mungkin Tari ada pertanyaan Prof berarti untuk penelitian tentang komunikasi sosial budaya ini alatannya itu nanti meneliti ketika satu masyarakat ada permasalahan tentang konflik stereotip atau apa atau hal yang berkaitan dengan perbedaan nilai dan norma itu tuh bisa masuk ke dalam penelitian komunikasi sosial budaya ini ya, Prof? ya betul sekali jadi ya minimal asumsi ada kecurigaan bahwa mengapa terjadi konflik atau kemudian juga bisa berangkat dari wah mengapa terjadi harmonitas atau terjadi kerukunan itu harus dicari diteliti itu orang oh, orangnya beda-beda tadi kan sudah saya cerita nilai dan normanya alasal usulnya beda kok masyarakat ini bisa rukun ini rahasianya dimana itu penelitiannya kalau konflik ya uh, kenapa kok konflik enggak selesai-selesai pasti ada sesuatu yang salah memang komunikasi sosial budaya ini oh, apa kita peneliti itu sebagai the peacemaker jadi betul-betul orang yang suka damai yang melihat adanya persoalan kesalahpahaman konflik dan kemudian kerukunan itu dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma budaya setempat jadi teman Anda yang dari NTT atau NTB ya, dari NTB itu kan melihat ada festival Wali dan perang topat nah di dalam festival Wali dan perang topat itu ternyata mempunyai kemampuannya dibalik itu untuk merukunkan tiga agama besar yang ada di situ ya, melalui media itu kalau di Solo itu ada Gerbeksudiro itu antara orang Jawa dan orang dua ras dua ras dua agama yang berbeda. Kemudian ada juga yang melihat sekaten ya, festival sekaten itu apa? Itu adalah satu dakwah ya, yang secara kultural yang dilakukan oleh keraton bersama wali dengan menggunakan festival sekarten. Sekaten, ya, sekaten itu dari sahadatin itu dipercaya apa merupakan kalimat atau janji menjadi orang Islam. Itu mengucapkan syahadat, kan? Gitu, nah, di balik itu dibongkar ya, atau kemudian diteliti apa saja ya yang digunakan untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar supaya tetap. Meningkatkan kehidupan keberagama, keberagamaannya. Ya meskipun kadang-kadang agak kontradiktif karena hiburan di sekaten itu ada dangdutnya dan kemudian menari-nari dengan menunjukkan sekwilda itu ya. Sekitar wilayah dada dan sekitar wilayah paha yang sebetulnya bertentangan dengan tujuan festival sekaten sebagai satu propaganda, satu propaganda untuk dakwahnya. Tapi ya kenyataannya memang demikian bahwa dakwah itu tidak hanya melalui pesan-pesan edukatif, pesan-pesan promotif, tetapi juga pesan-pesan yang bersifat hiburan, nah, hiburannya itu kadang-kadang juga -kadang agak bertentangan dengan edukasinya. Ya gitu, ya tarik ya, terus kali. Terima kasih Prof. Anty. Ya sama-sama. Ya sampai ketemu lagi ya. oke ya Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya sama-sama.